Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Naga Sekodaman 1 Di pagi hari ini Saya akan melakukan Penyemprotan Daun Karena ini berhubung musim penghujan di kita akan lakukan penyemprotan untuk mengantisipasi jamur, karteri dan sebagainya. Untuk produk yang saya gunakan yaitu Salmar. Salmar andalan produksi PT Sas Indonesia yang mana. Salmar sendiri adalah Mikro Elemen Ensign uh, Untuk pengaplikasian Itu tiga hari Sekali atau 15 hari Sekali Untuk mempercepat Pemulihan Serangan dari hama Dan juga untuk Masa-masa ketatik Atau pertumbuhan <tuh> Yang mana sendiri alami jadi tidak berbahan kimia karena saya sering menggunakan alhamdulillah sih untuk daerah saya sendiri bagus oke ini untuk salmar sendiri uh, tidak ada ini ya tidak ada zat tidak ada zat apa CPT, zat bisa tumbuhnya nggak ada jadi ini asli murni organik oke mari kita saksikan penyemprotan Seperti hari ini untuk salmar untuk satu tank sekitar dua tutup ya atau dua mili ini penyemprotan untuk atas hanya diumumkan tidak boleh sembarangan karena ini kita rekomendasi mari kita lakukan oke okay. okay, terima kasih yang sudah bergabung I don't know. penyemprotan tuh hanya bagian bawah kalau atas jangan terlalu ya Oke. Berhubung nggak ada yang ini so This is pure and glorious. Terima kasih dengan dan salam sampai